Gravitasi akan merubah organ dalamnya, seperti jantung yang mengumpah dengan lemah dan tulang yang rapuh. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk merawat dan membesarkan Garnet Layat di Mars. konichiwa Oke guys, iklan bentar ya. Gua mau umumin sesuatu nih. Kalau mainin, menjual produk parfum Alvarian dengan kualitas terbaik. Karena kualitas terbaik, jadi aromanya sangat kuat, tahan lama dan tidak menimbulkan bekas di baju kalian.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 Mr. Shepard pun mengecek keberadaan mereka dan tidur menuju penjemputan mereka. Lah kok? Lah iya bangsat? Sesampainya di bumi, Garner langsung disambut oleh orang-orang dari genesis. Dan terlihat, Garner cukup kesulitan untuk beradaptasi dengan gravitasi bumi. Dan di bumi pun, Garner harus dikarantina agar dia tidak mendapatkan bahaya dari orang sekitar. Dan juga melakukan beberapa operasi dan pengujian.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 Bagaimana menurut kalian para LDR Mas Mars bumi aja bisa bersatu, apalagi cuma beda pulau. Terima kasih sudah mampir channel mainin, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel mainin. Sebelum gua tutup, sedikit nasihat buat LDR -ian. jangan jadikan LDR sebagai long distance relationship, namun jadikan LDR sebagai life but relationship atau hubungan sehidup si semati. Terima kasih dan jamaatane.